Juru bapak liburin sebentar dulu, diminta maju sejenak dulu, silahkan terus barang ke depan. Oke, jadi musiknya terputus. Aa, nggak apa-apa, bisa diulang, tapi kita maju sejenak dulu ya, biar nggak kepotong-potong lagi. kayak tadi ya. Ayo, kita maju sejenak dulu berapa langkah? Iya, biar kendaraan dengan luasa bisa lewat. biar sama-sama enak oke okay, oh, ya. Oke, okay, sudah siap dilanjut kembali. Aa. Ah -ah. Lagi sekali yang di sebelah kanan ke sama-sama satu jalur aja ya. Oke, okay. untuk tepung monggo, Mas. 아름 떼렛어 Oh, dear, like a baby, <tuk Performa terbaiknya juga dengan para sang ada Enock Gentang Music, di baris dua ada Wahyu Hidayat, di ada Maulana. Kalau boleh, disusul para jago pasar Megatara, di mana dari sang komandir yang nyanyi U Megatara Araccha ja, Tjachafin, disusul sama sang drummer handal Adrian Alexis. Permisi asyik asyik. Pak Herman tampil, Boris, ada Dion semen dengan barang seruling saktinya, ada Nutrisari rasa cendol barang si Andrus dan juga Jayang Asboro ya, Pak. Monggo lah kita dulu disuperfood dulu para warrior nusantara ada Sati Satden, ada Dani Bedel. <giranya> ada MYK Boy, terima kasih banyak ada Mas. Maser. Ada Mas Pendi. Oke nah semuanya, pokoknya terbatas kecuali kita lagi goyang parindu kita rapat gambar untuk unduk-unduk punya cerita. Untuk kita kami bergoyang untuk bridge spokbok Mana dulu siapkan ada Profesor Wahyu, para Mas Enop, monggo Mas.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 Selamat sore dari rekan pengadopsi sekaligus penyambut dari semua total yang di depan Oke, okay, ditunggu Oke, <laughs> okay, okay. ada alat berdampak. Oke, ada alat berdampak. Oke, ada alat berdampak. Oke, ada Oke, kita rapat dokter bisa dulu untuk kembali menyuguhkan kemah-kemah yang sudah ada di sini. Oke, kita maju di dulu. Ya, kita atur posisi dulu biar enak, biar mantap. Oh maju dulu, oke silakan. Oke, besok kita maju dulu. Ya, mohon menunggu di dulu buat rekan-rekan yang barunya ya di depan sudah terbuat buat kopi di tempatnya. Ini kita maju dulu untuk berapa lama dulu, kita kasih dulu untuk buat kereta kejuaraan dari depan. Ada pohon tetap semangat, ada pelet, pau Sudah banyak sekali yang masih menggunakan mesin itu dulu ya. Waktu musim itu masih panjang, penggiur teh weser wes ngete di sini. Tapi walar dulu, anak kunes motor atil, tapi walar dulu. Terus kita Oke, kita maju di perempatan negara kita. Jaga maju, maju, Oke. maju dari yang berada di depan dari, dari, dari, dari penyongkol. Semua orang tunggu maju sekarang dulu. Selamat perjalanan ini dari semua taruhannya. Aku juga di belakang sini. Oke, semua dari nyumbang kata hasil untuk yang tetap semangat di sini ya buat umum menjawab yang di depan. Ternyata biar lebih semangat katanya. Ada pentong paunya juga didukung ya. Oke, terima kasih dari nyumbang kata mulai. Oke, ada dari berikutnya mau mid song tetap semangat.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 Jutaan cerita, Satu kasar berkata di awal angka pertama Insananya kita tentukan langkah baru Bergerak maju, berwarna dan bersabu Waktu disini, anak kau disana Bersama coba langkahi semua Gak ada kita semua berenang murni dan abadi, bergelar raga, kurang, sesuatu. Dunia ini begitu ramai dan tak sempat Lah lah abra-abra abra Let's go. come oh, on. Oh, Kita cuma lagunya, cuma tetap semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Yang di depan di belakang apa ibu? Wah. ni nampak lagu kembang kembang ajak-ajak <guluh> penyayang okay. lagu okay. malam okay. okay. jari okay. sini okay. pegang okay. tarawang huah huah huah huah huah huah huah